Oke, teman-teman. Jadi, ini kita sudah siapkan entres pala. Ini kita sudah pilih entres yang baik. Kemudian, pertama-tama kita keluarkan daunnya, teman-teman. Ini cukup, keluarkan daunnya dulu. Kalau perlu kita bisa perangi lagi. Kemudian setelah itu kita siapkan teman-teman. Rijatun ya. Ini adalah jat perangsang akar. Ya, Jat perangsang akar. Ini banyak dijual ya di toko-toko pertanian Ini bentuknya bubuk ya Jadi tinggal dicampur air Setelah itu kita sudah bisa gunakan uh, untuk mempercepat pertumbuhan akar ya Nah pertama-tama karena ini kita sudah ambil entresnya Ini saya baru ambil pagi ini ya Kita ambil entris ini Mantap ini entrisnya Kita potong ya. Satu Ini rata-rata sudah bagus, pas untuk di ini satu ya. Ini ada buahnya teman-teman. Lebih -teman. entrisnya. Ya, kita potong dulu, teman-teman. Nah setelah itu Kita pakai pisau Yang steril lah Ya Not steril Kemudian kita kupas Ya Seperti ini teman teman Kemudian kita balik lagi terlalu jauh ya kita buat seperti itu nah setelah itu kita celupkan ke dalam jad perangsang akar yang sudah Kita larutkan dengan air, campur air ya. Kita oleskan, teman-teman. Diusahakan yang dilukai tadi, itu kena perangsang akar ya. Nah setelah itu, kita sudah siapkan polybag ya teman-teman ya. Jadi polybagnya itu diusahakan yang kecil dulu seperti ini. Nanti kalau dia sudah bertumbuh dan keluar akar banyak, kita bisa gunakan lagi ganti polybagnya Mediat ya polybagnya Dengan polybag yang agak lebih besar ya Persiapan untuk ditanam di lahan ya Jadi kita cukup celupkan Dengan oleskan Setelah itu kita tancapkan teman-teman ya Jangan lupa berdoa ya. ya Sudah kita buat begini Kita taruh lagi ya. Sekali lagi saya coba lagi Biar teman-teman agak sedikit paham Pertama kita keluarkan Daunnya Kita sisakan 3 sampai 4 ya Daun Ini 4 ya Bisa kita sisakan lagi Potong lagi Kita sisakan 3 Ini ada bakal buahnya teman-teman ya Bakal buah Oke, kemudian kita kupas ya. Kita kupas, kurang lebih 2 cm ya. Kita kupas kulitnya. Ini yang kelihatan ya. Dan sebelahnya lagi kita kupas Ini tidak masalah karena uh, Akan ditaruh perangsang akar ya Jadi sudah ya teman-teman Ini Nah itu kita Celupkan lagi teman-teman ya diusahakan yang sudah kena ya atau sudah dilukai tadi itu terolesi perangsang akar ya. Ini karena saya gunakan sedikit saja. Takutnya nanti tidak habis lalu rugi ya. Jadi sebetulnya isinya itu cukup banyak cukup banyak setelah itu kita masukkan saja Jadi caranya kalau kita mau menata Jadi kalau arahnya daunnya ke sini Semua menghadap ke sini ya Jadi enggak, tidak seperti itu ya Tidak saling berhadap hadapan nih. Masukkan saja ke dalam polybag Oke okay. Misalkan dia tidak bergoyang ya Itu kita masukkan ke dalam sungkup, ya. Kurang lebih sebelah ya. Masukkan jadi ini. Selama sebulan kita biarkan dalam sungkup Nanti kita periksa lagi Setiap dua minggu kita periksa Perkembangannya seperti apa Dan teman-teman kita harapkan Stek pala seperti ini bisa memberikan Percepatan penanaman masal pala Dan mempercepat produksi ya Jadi tidak perlu biji Kita cukup stek seperti ini kalau ini berhasil, maka salah satu inovasi petani pala sangat menguntungkan dan perlu dicoba oleh petani-petani pala maupun calon-calon petani pala. Ya, mudah-mudahan ini bisa berhasil. Kita doakan sebulan kemudian, kita akan lihat lagi hasilnya, teman-teman. Terima kasih.